Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Permadi Arya uh, Hari ini saya dapat kesempatan yang sangat-sangat spesial Karena saya dapat kesempatan untuk mewawancara Tentara Militer Israel atau IDF Yang bernama Muhammad Kabir Seorang Arab Muslim Yang menjadi tentara militer Israel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, so, um, Muhammad Kabiya Apa itu? Alhamdulillah And you're Arab too. Yeah. Exactly. Okay. This is very strange. Um, I really would like you to explain to the uh, Indonesian viewers why are you, as an Arab and a Muslim, join the Israeli army, the IDF? Uh, Isn't is that like you are battling against your Muslim brothers? No. No. I'm uh, battling and fighting against uh, terror and don't uh, now no have brothers. And it's not a religion war. It's a war between a country wants to be, and between a organization that using the Islam name for their agenda, personal agenda, and personal interests. So what are you saying that what happened in let's say, let's say in Gaza, this is not a war between Islam and the Jews, like we heard. No, what happening in Gaza that a organization like Hamas and Jihad Islami controlling. A people and make them a victims for the itu agenda and the war there is between itu organization and between a country and a state okay. and this state Israel have to protect their people. Alright, so um, jadi ini bisa dengar sendiri ya Muhammad Kabbia sudah menjelaskan sendiri ini adalah Arab Muslim yang ada di tentara Israel bahwa apa yang terjadi di sini bukan bukan perang agama bukan perang antara Islam dengan Yahudi seperti yang biasa digembar-gemborkan jadi uh, thank you welcome syukran syukran for being being uh, miring me. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik saudaraku kita bahas sedikit ini apa yang disekatakan oleh Abu Janda ya Abu Janda ternyata Abu Janda ternyata bisa ketemu dengan tentara Israel yang beragama Islam yaitu Arab Muslim di Israel. Nah apa yang disampaikan di situ bahwa oh yang terjadi antara Palestina dengan Israel adalah bukan orang antar agama. Ya, memang betul. Ya, memang betul. Seharusnya di situ oh, Abu Janda atau Pemadi Arya itu sampaikan coba ke tentara itu, yang Israel setuju nggak dia kalau negara Israel mencaplok tanahnya Palestina? ah coba tanya dulu apakah tentara yang e, Israel tadi itu yang Muslim Arab setuju apakah setuju jika Israel mencaplok tanah Palestina itu yang pertama yang kedua Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina Artinya Israel ini penyanyian untuk menguasai semua yang tersisa sekarang di Palestina ini jadi masalah. Jadi memang sebenarnya yang terjadi di sana itu bukan perang antara agama. Cuma mayoritas yang berjuang mempertahankan tanah airnya di Palestina itu yang paling menonjol adalah muslim, umat muslim, umat islam. Ya, yang paling mencolok terdepan membela tanah airnya agar tidak dicampur oleh Israel. Nah, coba Israel tidak mengganggu Palestina. Ya, saya yakin Palestina tidak akan mengganggu orang-orang eh, yang di Palestina tidak akan mengganggu Israel. Karena ini berita yang terjadi di uh, media sosial. Tapi sebenarnya yang terjadi secara politiknya di sana. Kita tidak tahu inti apa di sana itu. Apakah betul-betul Israel itu diancam oleh jihad muslim di sana? Dan apa alasannya? Yang jelas sampai sekarang, bangsa Indonesia ya, mendukung kemerdekaan Palestina. Mendukung, mensupport agar Palestina segera merdeka seperti bangsa-bangsa lainnya. Nah, tapi faktanya Israel tidak mengakui yang akan tidak mengakui negara Palestina yang merdeka itu, bahkan ya itulah tadi kenapa yang selama ini Islam yang selalu menonjol di dunia internasional karena yang berjuang di sana untuk mempertahankan tanah airnya itu umat Muslim yang paling kita lihat terus-menerus akan perlawanan. Apa susahnya kalau mau menghentikan konflik Israel-Palestina? Ya sudah Israel jangan lagi ganggu Palestina dengan yang ada sekarang. Kalau itu sudah dilakukan maka tidak ada lagi gangguan dari Palestina kecuali ya di saat Israel sudah mau ke kemerdekaan Palestina kemudian uh, di sana ada kelompok -kol Islam ya sekelompok Islam atau Muslim yang mengganggu uh, Israel. Nah itu beda cerita itu tidak boleh nah tapi sampai sekarang kan kita belum monitor dan belum tahu bahwa Israel mengakui kemerdekaan Palestina, ini yang jadi masalah ya sambil menunggu punya dulu kawan tapi hebat juga ini hebat juga Abu Dantai ya. bisa sampai ke Israel ketemu dengan tentara Israel tapi belum pernah saya lihat Uh, kalau uh, Abu Janda pernah ke Palestina, apakah mungkin setelah dari Israel ke Palestina kali ya? Yang jelas, hebatlah saya, <tuh> hebatlah saya kira ini, karena sampai di Israel. Ya kan, mudah-mudahan sampai juga ke Palestina dan coba tanyakan di Palestina di sana. Ya, kenapa kok masih perang? Ya, kenapa uh, kalau sekelompok rakyat Palestina melawan Israel, nah coba harus ditanya kau dia Yang kalau ditanya ini tertarik ini kan tahunya itu bahwa yang jual itu teroris-teroris, ya tahunya dia itu tuh, tapi tertarik ini nggak ngerti secara politiknya seperti apa? Ya kan apa sebenarnya yang terjadi di kalangan uh, para elit politik yang ada di Israel? Nyatanya. Palestina belum merdeka dan Indonesia terus mendukung agar Palestina segera merdeka. Berarti kan Israel tidak mau mengakui bahwa Palestina itu adalah sebuah negara. Ini kan jadi masalah. Ya kan? Bagaimana menurut sahabatku? Baiklah videonya kawan.